Cepat, kakak itu ada mancing juga. Eh, mantap! <SILENCIO> Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini kita coba mancing lagi ya. kesempatan kali ini, saya coba mancing menggunakan umpan lumut, teman-teman. lumut mudah-mudahan nanti cintanya ya, di sini ya. Nah spotnya saya sudah tiba di spot. Spotnya rawa teman-teman. Masih di spot, -spot rawa. Cuma nanti rumputnya agak tinggi dingin. Tapi posisinya dalam ya. Sama kasih bersih tapi dalam sekali. Oke kita langsung ke mancing aja ya. Let's go mancing. Oke, Oke, lanjut. Pas teman nyangkut. alhamdulillah. Dapat cepat lagi, teman-teman. Bobo, -teman. ya. Oke, lanjut. Lanjut, Kali ini saya pakai umpan lumut ya teman-teman oh, Tepas teman-teman Hai, uh, uh, uh, uh, uh, uh. alhamdulillah. tuh terbuat ngereket. Teman-teman tadi pas kamera mati. Alhamdulillah ya, cepat-cepat. Oke, okay, lanjut. Oke, okay, lanjut, teman-teman. temen-temen nyangkut ya Allah pakai acaranya nyangkut nah mungkin belum rezeki ya teman-teman waktunya kita lanjut wih besar pada apapun belum jangan nah, nyantor kes, Tempatnya susah sekali teman-teman. Ya Alhamdulillah, Sucik ya teman-teman. Tempatnya susah teman-teman ini nggak pernah dipancingin ya, jadi rumputnya tinggi. mau turun kasih bersih tapi dalam sekali Saya takut ketilem oh, oh. Oh, ya ampun lepas lagi Pas, teman-teman. Banyak apa? Oh, dapat empat ekor saja. Satu. empat 4. 4. Ikan sepat baru kau kagak dapat? Wih mantap besar besar. Hmm. Ini baru Enak. anak babunya teman-teman, oh, alhamdulillah luar biasa kita lanjut ya udah pada hasilin, <laughs> Lasi, ya. Lasi. <laughs> ini, iya, itu ada mancing juga, eh mantap, <laughs> Dapat ikan ikan betul, oh, iya. motor jadi ya. terpakai motor, tadi teman ya teman dia mancing juga di sebelah tadi dapat ikan betok tadi berupa empat ekor kalau nggak salah. lumayan kakak tuh mantap juga. Dia sering mancing di sini. Kadang dia najur ikan gabus juga di sini. Alhamdulillah Dapat lagi teman-teman ukurannya Lumayan ya Ukurannya lumayan besar-besar Cuma tempatnya susah teman-teman Oke teman-teman berhubung waktu sudah sore ya Sudah senja Dan sudah enggak ada yang makan lagi Sudah gelap ya Nggak terlalu kelihatan Jadi Saya cukupkan sampai di sini dulu ya Video mancing kali ini Semoga teman-teman tambah sukses selalu ya Kita ketemu lagi di video-video berikutnya Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Oke, Alhamdulillah ya teman-teman Ini hasil mancing hari ini Tadi banyak sekali yang muncul ya teman-teman Ya mungkin belum rezeki ya Alhamdulillah ada beberapa ekor oke kita lihat sepuluh pulang ya teman-teman Terima kasih banyak sudah menonton jangan lupa like comment share dan subscribe ya teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh